Yuk, cek-cek-cek balik lagi bersama Top Pin. Hari ini kita akan review game Gata Olympus dulu. Kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Hari ini kita bawa model 65 ribu aja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya slot pola slot Olympus hari ini. Ya Lalu langsung gaskan aja. Seperti biasa kita main di web 1200double. Jangan sampai yeah, lupa subscribe kalau langsung gaskan. Nah yang bertanya di dimana kita main di atas 8000 busku situs slot tergantung solid tanjari jaga dunia akhirat di sini wedi berapa pun pas berlunas lunas busku dan di disini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek arti pg beratis di 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan track game itu sendiri maka dari itu juga langsung saja ke kata ribu untuk link website tes makan di itain komen di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 Oh. maka dari itu yuk langsung gak kena aja ke grup ya biar kalian tahu pola sejuruh hari ini khususnya pola sejuruh yang besar ini setiap harinya itu temen semua cuma pasti lumayan kali 100 kone itu lagi dong kecac lagi dong anjir semua kecac sekali tapi lumayan kecacanya tuh tahu tuh mantep tuh hari sama makan kalah ketiri kali di satu itu kedua hari kita bawa motornya sama dengan pola yang sama dan kita makan berkali hari dua kali itu mantap-mantap mantap sih mantap, mantap. tuh emang main di harga perawat ribu tuh gini tuh pasti dikasih jebakan mantap jadi buat kalian semua udah jalan hujan jangan ya langsung gas aja kartu perawatan untuk ringga jangan saya sepotong di penjualannya bosku yuk biru jadi dulu sih price penyesuaian manis itu, itu, itu, atas kuning, udah yuk atas kuning kasih anjir, tuh lantai, Merah Merah jadi, hmm. kuning. aduh main tadi kita pemodel 65.000 hari kemarin kita pemodel yang sama dan di kasih kali saat Jika sih jadi teman, maka dari itu nggak usah ragu, nggak usah bimbang, langsung naskahkan aja. Rp. 8.000 untuk lingga coris saya semakin depan ini pokoknya bosku. Yuk langsung naskahkan aja. Jangan ragu, jangan bimbang mainnya cuma di Rp. 8.000 pastinya sih terus lo terus lo terus lo di tentunya merah jadi mantap yuk hijau dong kasih. Ini lumayan 18.000 kali 17.300 anju. Uh udah. udah Udah bisa kita WD nih, sebenarnya, tuh udah ada kesempatan WD juga. Udah naik sekitar sembilan ratus lah udah menguebi, udah tuh WD udah WD, WD, WD. aja-ajar dulu, yuk hidup dulu, lho nanggung, ayo dong dulu kasih dong dia mantap, mulai lagi, ya. nah kita coba di 20 turbo ya seluruh ya, ayo, kasih beter-beter merah boleh lagi kali, kan udah dua hari kali, ya kali satu turun udah termasuk, buruk gantor abis sih kalau main DRT Rp100.000 Intinya ya, Bosku, selalu saya ingat sebelum bermain cek apa game Dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game yang ada dan enggak. Dan cuma di sini kalian bisa cek RTP game gratis real 24 jam. Per menit per detik, naik tuh sesuai dengan predict gamenya itu sendiri, maka dari itu kita langsung gaskan aja kalian cek RTP 8000 untuk link join yang saya sematkan di pin komen ya, Bosku. Di pin komen gitu juga tersedia link komunitas grup ya di sana kita selalu beri pola slot hari ini pola slot hari ini pola slot jorol besar ini slot gajar hari ini slot hari ini slot jorol besar ini atas slot gajar hari ini atas slot hari ini atas slot jorol besar ini info slot gajar hari ini info slot hari ini info slot gajar besar ini slot karena di sana kita selalu berbagi info slot gajar hari ini khususnya info slot gajar besar ini maka dari itu you dibantu ramai kan biar kalian tahu pola suka jatuh hari ini khususnya pola suka jatuhnya besar ini itu apa ya bosku itu game meslur kita coba cari tambahan tambahan yuk naikin sejuta pas lah nggak apa-apa biar kita bisa langsung garaskan wedi-wedi mantep nih main-main dua hari dikasih peti kali 200 ratus heh kali seratus dua hari petu turut yuk siap lagi pecah-pecah di luar yang mantap ah, free atau... spin yang boleh walaupun dua hari free spin lagi lumayan cerah tapi kita jika seperti petir merah ya sudah sudah mantap. terus kuning, ah tunggu dikasih tuh. Ayo, tuh kalung nggak konek cuy. kuning dulu boleh, yuk hijau kasih dong. aduh nanggung cuy hijaunya cu tuh. Cu. ayo mus duduk duduk guys ya dua 20 quick ya seluruh ya kita coba 20 kwik semoga ya, ada ada berikutnya mantap kalau enggak ada pun yuk kasih dong betul-betul mantap di luar Ayo urut kuning ngasih dulu boleh kuning Aduh skater-skater 2 skater. biji doang bro emang beberapa hari ini skater lagi susah-susahnya tapi petang di luar itu eh, emang mantap tuh apalagi dengan kombu-kombu hebat dari perceraian seratus loh, atau meledak meledak meledak tuh. maka dari itu tuh kalau kalian lebih ingin merasakan sensasi wdi -wdi mantap tamil ya langsung rasakan saja RTP selamat ibu untuk link cor nya saya buatkan di penting karena cuma di sini kalian bisa merasakan sensasi sensasi mantap, betul betul mantap. di Olympus pastinya dan cuma di arti selamat ibu kalian bisa cek RTP game gratis di live dua puluh empat jam 4 menit per detik naik turun sesuai dengan friendship kita sendiri partinya itu sepertinya Nih hmm. ini kita kelarin spin ini kita langsung auto kabur saja ya bosku karena kesempatan wiris sudah terbuka luar kita merupakan kesempatan wiris sebaik-baiknya ya klub jangan sampai sia-sia karena kesempatan wiris nggak datang buat kedua kalinya maka dari itu, kita manfaatkan sepenuhnya bedanya. Apalagi tadi, bawa modal receh. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, baik-baik seluruh salam jackpot.